Oke, okay, Selamat malam para media, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi penyewaan website barang. Di sini ada nama-nama dari grup. Ada Araji Syabun Alfariji, ada saya sendiri Ines Ausari siringo -Ringo. ada Milka Justikaida, ada Nelpa Natalia Simanulang, ada Tengku Raffi Abdul Rahman. untuk project untuk project kami sendiri adalah sistem informasi penyewaan website barang. Untuk project deskripsi, desain website penyewaan barang untuk PT Rentplace yang menyediakan platform untuk umum yang mempertemukan orang-orang yang ingin menyewa barang seperti motor dan rumah secara online dan efisien. Website ini merupakan user interface yang berada di antara data dan model desain untuk menampilkan berbagai model barang, angka atau visualisasi. Data yang membantu pengguna atau manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan data yang ada di situs web secara real-time. Untuk Project sponsornya sendiri, namanya adalah PT. Remplace. Departemennya marketing, alamat Cikarang, Jawa BK, untuk phone number 0895-3670-9999. Untuk email dari Remplace sendiri adalah remplace.gmail.com. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kita, Milka Justi Kaida. Kemudian, bisnis need. Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan dan mendorong kegiatan pemasaran agar berjalan lebih optimal. Mempermudah pengguna yang ingin menyewa dan menyewakan barang. Untuk mendorong pengguna untuk menemukan penyewa barang dan barang yang dipinjam secara real time untuk menyederhanakan pengembalian keputusan pengguna, menyederhanakan sistem informasi laporan pemasaran. Pansionality, sistem informasi website ini berfungsi untuk meningkatkan pemasaran dan mempermudah pengelolaan sehingga dapat melacak atau memonitoring pengguna yang sedang melakukan transaksi persewaan secara real-time, efisien, dan optimal. Selanjutnya akan dibaca oleh B. Bisnis value yang dimiliki adalah aktivitas sewa dapat divisualisasikan secara real-time. Meningkatkan kekuasaan pengguna. Data secara real-time memfasilitasi komunikasi antar pengguna, baik penyewa maupun mereka yang ingin menyewa. Meningkatkan efisien dan fleksibilitas operasional. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan, dan kontrol. Meminimalkan kemungkinan penipuan dalam data item yang diposting, serta kemungkinan lain yang dapat disebabkan oleh hal-hal lain. Meminimalkan kemungkinan penipuan antar pengguna, serta meningkatkan kualitas setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah data yang, yang lebih akurat untuk perbandingan atau dengan produk-produksi lainnya, atau bahkan dengan pesaing serupa. Selanjutnya adalah special issue or constraint. Dengan menggunakan sistem informasi sewa barang ini, proses transaksi dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan optimal. Visualisasi yang ditampilkan melalui website dapat memudahkan pengguna untuk merencanakan, memantau, mengontrol, dan membayar serta membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tungku. Baik, untuk sekarang kita akan membahas tentang yes, -yes dari rent price system ini. Yang itu ada tenant dan advertiser, yaitu peminjam dan pengiklan. Keduanya melakukan register dan login. Perbedaannya di sini, penan atau peminjam itu dia melakukan mencari barang, membayar uang sewa, mendapatkan informasi barang dan penyewa. Kalau advertiser atau penye, uh, penyewa yaitu memasang iklan dan menerima notifikasi jika barangnya dipilih. Lalu selanjutnya, uh, yaitu uh, diagram dari sistem login. Jadi, tenant dan supervisor ini sama-sama melakukan login. Yaitu pertama dengan klik login account. Lalu, memasukkan login form yang berisi username dan password. Lalu, klik login. Lalu, oleh sistem akan dicek apakah yang diisi di login form tersebut valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan melakukan notifikasi fill username and password correctly. Lalu, balik ke login form. Jika valid, maka akan memunculkan user page. Selanjutnya, yaitu diagram dari post advertise. Jadi pengiklan ini mempunyai fungsi untuk mengiklankan barangnya, yaitu pertama dengan mengklik post advertise, lalu mengisi form advertise yang berisi tentang data-data barang yang akan disewakan, lalu klik post. Lalu akan dicek oleh sistem, apakah data yang diberikan sudah complete atau tidak. Jika tidak, maka akan balik ke Advertise Form, lalu memberikan notifikasi fill the form correctly. Jika valid, maka akan di-save ke database, lalu akan memunculkan kategori page. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Arut. Oke, kemudian di sini ada activity diagram dari REN Item. Yang pertama di sini ada klik kategori menu. Tenan akan mengklik menu kategori, kemudian sistem akan menunjukkan semua iklan yang tersedia. Kemudian tenan akan memilih iklan iklan tersedia di sini, di situ ada tombol klik pay, tenan mengkliknya dan kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi kepada owner atau advertiser bahwa barangnya atau itemnya sudah dipilih oleh tenan. Kemudian secara paralel sistem akan menunjukkan show unique code and payment information kepada tenan dan tenan membayar melalui transfer bank. Kemudian setelah dia membayar melalui transfer bank, sistem akan verifikasi the payment. Jika verifikasi gagal maka payment akan looping lagi kepada pay to available accounting. Jika verifikasi berhasil maka sistem akan menunjukkan uh, kontak owner dan link lokasinya. Uh, kemudian tenant akan menghubungi uh, owner atau advertiser. Uh, secara paralel juga uh, sistem akan mengirimkan uh, uang kepada uh, owner ke akun banknya, seperti itu. Uh, next ke class diagram. Oke okay, di class diagram. Yang pertama ada class dari advertiser. Advertiser sendiri ada memiliki atribut advertiser ID, name, address, nomor telepon, bank ID, and email. Uh, Di sini menggunakan metode create, edit, dan delete. Create advertise. Advertise, edit advertise, dan delete advertise. Nah, Di advertiser bisa meng-create dari rental item. Uh, rental item ini memiliki nilai kardinal 1, 1 sampai bintang artinya itu satu sampai atau uh, 1 atau lebih nilainya, seperti itu. Dan data item terdiri dari dua uh, di dalam situ ter, terdiri dari dua class, yang pertama class house, house ID, yang terdiri dari atributnya itu house ID, name, rent date, uh, description item, dan limit rent. Limit rent itu adalah jangka waktu penyewaan barang. Uh, kemudian memiliki metode create, edit, dan delete. Dan satu lagi ada class dari car, terdiri dari atributnya yaitu car ID, name, date, description item, limit item. Kemudian memiliki metode create, edit, dan delete. Uh, kemudian, sebentar, uh, kemudian tenan memiliki beberapa atribut di sini yaitu tenan ID, name, address, nomor telepon, dan email tenan memiliki metode kepada rental item yaitu rent something nah, kemudian tenan juga memiliki metode pay rent yang akan dibayarkan melalui class transaction class transaction terdiri dari transaction ID transaction date dan price kemudian memiliki metode create dan update karena sesuatu yang sudah dipilih oleh tenan tidak bisa di delete Nah, transaksinya seperti itu. Jadi jika tenant sudah memenuhi limit dari limit dari jangka waktu peminjaman atau jangka waktu penyewaan maka dia akan mengembalikan melalui return item. Return item sebenarnya memiliki tiga atribut yaitu return ID, name dan return date. Di mana metodenya itu create, edit dan delete seperti itu. Oke, jadi sekian dari hasil presentasi kami dari grup 1. Terima kasih.